Oke, halo, selamat pagi. Selamat datang di metal project. Selamat hari Minggu dan selamat hari raya pasca juga. Waktu yang merayakan <tuh> Oke, hari ini kebetulan gua mau masuk kerja. Sih pagi. Jadi, sekalian ya, ngevlog sedikit lah. Nyobain uh, helm yang udah gua, pon, uh, udah gua pasang intercom uh, dan connect sama kamera gua kita mau nyobain gimana posisinya saat pengambilan kameranya sekaligus suaranya jernih nggak masuk ke kamera karena ini gua pakai kabel yang udah dimodifikasi dari mic intercom sama kamera digabung jadikan nanti kita lihat ya hasilnya gimana ini sebenarnya untuk tes karena satu minggu lagi kita akan mudik mudik ke daerah Jawa Tengah namanya Purworejo lanjut ke uh, uh, Jogja nanti kita akan pulang uh, kemudian lalu jalur selatan jadi ceritanya adalah touring tour di java tour di java lewat jalur selatan ya. touring mudik oke nanti kita lihat posisi ridingnya eh posisi kameranya saat riding di kita pasang di helm full face ini, ya mana bisa ngambil helm full face kayak t, tuh enggak hafal serinya, bi enak kok helmnya ya, helmnya cukup enak. Hmm. hari minggu pagi itu di sini lancar jalanannya enak bisa ngebut dia ya, juga udaranya nggak terlalu panas. Dan Ini dari Rawalipo, para ya. Eh, sepi banget kalau hari Minggu pagi. Enggak, hari enggak seperti hari kerja. Kalau hari kerja, aduh, badan hari Minggu enak bisa ngomong, bisa lebih cepat sampai. Enak kayak full Fullface, enak juga ya. Gak terlalu windy. Jadi anginnya ya gak terlalu nerpak ngumpak banget gitu. Oke kita suatu terbalik ke sini. <tuh> Ada ini semestinya. no as <laughs> oh. Jadi CRV kenapa protect ember begitu Terus setelah itu mesinnya hancur kayak itu. Siar si rasa solar. Buset siar tiap hari nih kumpul. Halo. Ya kan udah sampai sini dulu lancar banget ya, tadi enak kalau minggu pagi airnya cepat sudah e, cepat dari biasanya Kan? Kan? udah sampai ke dinser, Bong. Ya, waktu itu kan udah saja. Cepet ya Banget. sepi jalanan udaranya sejuk Pernas. selamat si pagi ya ini sekarang hari jam 7.20 ini karena stop Oke, di sini jalan lagi diperbaikin ya Di Sebelah-sebelahan pakai jalur Kemarin sisi sebelah sini diperbaikin Yang di daerah jembatan, jembatan ya. eh, ke sebelah sebelah. Lagi diperbaikin Lagi diperbaikin Tandasan jembatannya ya Emang sih, mandi baru ya, iya yeah, udah. Eh bentar lagi kita mulai mau sampai Eh, jalan cepat banget sih Kayaknya tadi dari rumah nggak ada 15 menit ke sini. Hmm. lah kita lihat time dari kamera yang udah Oke, okay, kita ada sampai tempat kerja ya. Waktu yang di cukup singkat dari rumah ke sini, ya, paling enggak bisa ambil ngetes kamera. Oke, okay, see you. Bye bye. Have a nice weekend. Terima kasih Kita mau kerja dulu. Hai. Ups.